Harga cabai dalam satu bulan terakhir terpantau mengalami penurunan, baik untuk rawit merah, merah besar, maupun cabai merah keriting. Penurunan mendalam terjadi pada cabai merah keriting hingga lebih dari 30 Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, SP2KP, pada 10 September 2022 tercatat harga cabai merah besar di angka Rp65.200 per kilogram, kilogram, Sementara pada 10 Oktober 2022 menjadi Rp46.400 per kilo. Dengan demikian, dalam satu bulan terakhir harga cabai merah besar telah turun Rp18.800, 28,83 persen. Hal serupa terjadi pada harga cabai merah keriting yang turun dari Rp70.500 menjadi Rp48.800 per kilo komoditas satu ini mengalami penurunan terdalam hingga 30,78 persen, atau setara dengan Rp21.700. Sementara untuk cabai rawit merah hanya mengalami penurunan yang tidak jauh dari Rp65.400 menjadi Rp61.400 per kilo bahkan bila secara harian harga cabai rawit merah mengalami kenaikan. Kemendak melalui Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia, AACI, mencatat kenaikan yang masih terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti sentra produksi di dataran tinggi sudah memasuki masa akhir panen. Selain itu, luas panen di dataran rendah masih belum maksimal serta kenaikan harga BBM memicu kenaikan biaya transportasi pada awal September lalu. Berdasarkan data dari ACI, panen serempak akan mulai pada Minggu ketiga Oktober sampai awal Desember. Sementara panen raya akan berlangsung dari pertengahan November 2022 sampai Januari 2023, ujar PLT Direktur Bahan Pokok dan Bahan Penting Kemendak Isi Karim dikutip, Senin, 10 Oktober 2022. Bila melihat harga hari ini di pasar-pasar tradisional Jakarta, cabai rawit kompak turun, sedangkan cabai merah kompak naik. Berdasarkan info Pangan Jakarta, pukul 12.07 WIB, harga cabai merah keriting naik Rp 1.983 dibandingkan hari sebelumnya menjadi Rp 61.239 per kilo. Sementara harga cabai merah besar naik Rp 481 menjadi Rp 59.681 per kilo. Harga cabai rawit merah turun Rp1.937 menjadi Rp60.956 per kilogram dan rawit hijau turun tipis Rp141 menjadi Rp43.666 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 11 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.